Saraj

bantu apa? mau pegi keku bah?

तो आदमी आदमी प्रोसेस का साइबर बात हो

Ya, ya. ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai Morute Yang hari ini uh, Melayakan Ibu Sitri Selamat Di Raya 1444 di Mohon maaf lain dan hatim Dan hari ini memang Ini adalah Pada uh,

sholat id yang pertama yang dilaksanakan di Masjid Raya eh, Said di Tukup Solo, lantai di Solo sholat idnya di sini dengan Pak Nur Jawa.

Sampar, usi, ya. Pak. Hmm? Banyak Kira-kira <laughs> yang satu sangat pakai Pak? banyak Banyak

normalnya waktu semuanya, saya pulang dari Pak Jokowi.

Di briefing sama beliau. Kalau untuk cowok presnya, Pak. Cowok presnya kalau. Eh, pak, layar batin dia ya, semuanya ya. Sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.

batin pak, yeah yeah. ya, <coughs>

Aja, aja, ya pak. Ya, ya, ya.